yang namanya masalah di dalam rumah tangga obrolin. Jangan didiemin. Kenapa? Itu akan menjadi bom waktu. Setan gosok tuh hati kita. Setan masuk ke dalam pikiran nih. Kuping kita dibisikin terus. Oh, jangan dikasih maaf. Jangan gak usah perlu minta maaf. Oh, jangan dimaafin. Itu pasti setan akan ikut campur. Dulu beda sama orang sekarang Kalau orang dulu mah Ya Allah dapat rezeki berapa aja mah Boleh Alhamdulillah Istri sekarang banyak nuntut Gaji kemarin sekian kenapa sekarang sekian Betul gak Kenapa begitu Urusan rezeki siapa yang kasih Kenapa mintanya sama suami Mintanya sama Allah Tapi doanya di samping suami Ya Allah berikan rezeki kami yang banyak Lewat suami saya Samping telinga ngomong Kalau lagi tidur juga Ya Allah Lipstick beak Itu suami pasti mimpinya gak bagus Rumah tangga itu dijalanin Bukan dipikirin Betul nggak Jalanin rumah tangga Ya ada kerikil-kerikil rumah tangga Ya wajar Kita jalan aja kadang suka ada yang bolong jalanan Betul? Saat dimana kerikil itu ada Itu pembelajaran bagaimana caranya kerikil itu Hilang Ambil sapu singkirin Jangan ditimbun Bakal jadi gede Orang lewat susah Yang namanya rumah tangga itu Jalanin Jalanin semata karena apa? Karena Allah, cari rilo Selamat, imannya juga dipakai Yang namanya manusia itu ditegur lewat Perkataan Allah Takwanya yang diingetin Kenapa? Karena pernikahan itu Wajib dijalani Dengan ketakwaan Dengan ibadah kepada Allah suami istri kalau jalan ibadah sama-sama di hadapan Allah dengan mencari keridoan Allah selamat rumah tangga kita ibu bapak selamat ibu bikin kopi rido ya Allah saya ingin bikinin kopi buat suami saya jangan dicampur sianida baik bikin karena rido kehidupannya apapun senyum tadi saya bilang Jangan takut saat nanti setelah pernikahan Rezeki kalau Allah lagi kurangin Terima aja Ujiannya tuh di dalam hidup kita Itu ujian pertama Kadang ada pernah dengar gak? Orang baru nikah dua bulan, tiga bulan cerai Ada gak? Ada, kenapa? Karena tidak menerima hasil apa yang telah diberikan oleh Allah Allah sudah jamin di dalam Al-Qur'an fa inna ma'al ma Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ada jalan keluar, enggak mungkin setiap jalan keluar itu buntu, enggak mungkin. Allah menetapkan satu ujian kepada setiap hamba, pasti hamba itu punya kekuatan. Allah enggak jahat kayak kita kadang kita nyuruh orang seenak-enaknya itu orang gak mampu juga kita harus wajibin tapi kalau Allah memerintahkan kita karena tahu Allah ini, ini manusia ini mampu ini orang tahu cara jalan keluarnya Allah kasih jalan keluarnya Allah kasih petunjuk di dalam kehidupan ini ayat buat siapa? Nabi SAW saat Nabi berjumpa dengan dua arah harus kemana ke kanankah lurus kah ke kiri kah kemana tapi Allah kasih petunjuk jalan makanya di dalam rumah tangga petunjuk itu wajib kita cari bagaimana caranya tahajud jangan ditinggalin sholat duha jangan ditinggalin sholat taubat hajat minta sama Allah kenapa saat seorang istri sujud Saat seorang suami sujud Ini akan mendapatkan pandangan Kasih sayang oleh Allah Insya Keluarganya pasti sakinah Aman Tenang Yang kedua Mawadah Mau apapun kendala di dalam rumah tangga Tetap ngegemesin Tahu ngegemesin Bercanda tuh di dalam rumah tangga Harus Suami istri jangan tegang-tegang, cuman nanya gaji berapa sekarang, Lu berapa, gue sekian, banyak gua sekir, eh, buah, jangan saling bercanda bagaimana? Sekiranya yang dilihat istri suka, suami suka. Ada kisah ini saya Ali karena Allah menantu Rasulullah saw pernah ada konflik saat Siti Fatimah berbicara. Saat Fiti Fatimah berbicara itu Sayyidina Ali merasa tersinggung Wajahnya berubah Gak seneng Tapi gak berani untuk ngucapin Senali. Ali Kenapa? Karena memandang Ya Allah ini anaknya Nabi Saya marah saya takut dosa nggak dibicarain tapi masang wajah berubah Siti Fatimah sadar uh oh, salah ucapan saya Minta maaf Langsung minta maaf sama suami Gak dijawab Keliling sambil nari-nari Sambil nari-nari. Begitu selesai nari-nari, bikin lucuan sampai sena ali tertawa, senyum. Maka disitulah siti Fatimah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, tadi ni saya ngerasa ada salah bicara sama suami saya. Langsung mukanya berubah, Nabi ikut berubah. Belum selesai bicaranya Siti Fatimah Nabi juga berubah Kenapa? Hei, engkau tidak akan mendapatkan keridhaan Allah Engkau akan dilaknat oleh Allah Sebentar dulu Saya sudah berhasil membuatnya dia tersenyum Apa yang kau lakukan? Saya menari-nari entah berapa puluh kali Saya keliling-keliling di depan wajahnya Sampai keluar senyuman Apa kata Nabi? Maka saat dia tersenyum Allah buka pintu surga untukmu Maka Allah kembali riba kepadamu Pak, bapak, bapak, besok kalau istri marah-marah panggil topeng monyet, suruh main, suruh dia joget di depan kita. Jangan malu bu, ibu punya salah ngomong minta maaf, nggak tahu salahnya di mana tetap minta maaf. Bib kalau yang salah suami tegur baik-baik. Jangan didiemin sehari, dua hari, tiga hari Nah ini bahaya nih kadang di rumah tangga suka begitu tuh Kadang kalau lagi ribut rumah tangga Main diam-diaman Saya lagi bingung Ada suami istri kalau ribut Diam-diaman Lu tinggal serumah Lu diam-diaman, lu kayak anak kos Yang namanya masalah di dalam rumah tangga Obrolin Jangan didiamin, kenapa? Itu akan menjadi bom waktu setan gosok tuh hati kita, setan masuk ke dalam pikiran nih, kuping kita dibisikin terus. Oh, jangan dikasih maaf, jangan nggak usah perlu minta maaf, oh, jangan dimaafin, itu pasti setan akan ikut campur. Kenapa? Setan nggak bakal pernah terima ngelihat rumah tangga utuh karena cari ridho Allah. Setan nggak bakal diam. Siti Hawa, Nabi Adam. Romantisnya setengah mati Romantisnya setengah mati Laki-laki digoda karena siapa? Nabi Adam Kita sampai hidup di dunia Nabi Adam dirayu Sama seorang istri yang bernama Siti Hawa Coba ambil buahnya Tapi Allah bilang nggak apa-apa kan gak dimakan Dipegang aja Dapat rayuan Allah murka Allah udah bilang jangan makan jangan gedeketin aja jangan dipetik baru sampai di gigi Allah murka diturunin ke dunia coba kalau Nabi Adam nggak makan nggak ngedeketin kita hidup di sorga semuanya ini tapi kadang manusia suka nuntut macam-macam sama Allah kalau lu mau nuntut nuntutnya Nabi Adam Gara-gara Nabi Adam makan buah kuldi, kita jadi ada di walahar. Aturan kan kita di sorga semuanya ada. Gak capek-capek kerja, capek-capek nulis CV, ngajuin, kadang diterima, kadang kagak, S1, klinik service, Kadang begitu. Kalau kita hidup di sorga kan nikmat, tapi inilah bagaimana kita bisa kembali ke dalam surga. Ujian dalam hidup itu, itu yang membuat kita kuat di dalam iman kehadapan Allah. Suami mah perintahnya dikit. Cuman ngasih nafkah yang halal. Ber apa? Memberikan satu kebaikan jangan mencontohkan suatu keburukan. Itu tugas suami. Istri pasar, masak, Sajiin makanan, betul. Ngurusin anak, rapihin rumah, betul. Nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika banyak nggak kerjaannya emang elu tugasnya terus fungsinya suami ringanin beban istrinya itu suami ayo yang namanya suami kalau lagi istri nyuci suami yang ngejemur emang nggak ada suami yang begitu di sini nggak ada, tukar tambah bu Suami angkatin jemuran Istri yang nyetrika Gak ada Suami yang ke pasar Istri yang masak nggak ada Ya dari lu dah Ngeringanin beban istri itu salah satu pahala untuk suami. Minimal, minimal saat suami istri lelah pundak kita berharga pak buat istri. Saat istri mengadu yang aku capek hari ini sini saya. Sini. Gak ada yang begitu nggak ada. Berarti di dunia laki gue doang yang begitu tuh. Lo ngapa loh bini bini gua ini fungsinya mawadah saling manja gemesin tuh tingkah laku yang begitu aja ibu pada teriak kenapa gemes banget begitu yang ketiga warahmah hibur kehidupannya dengan kasih sayang si saya pegangan tangan rahmat Allah turunin kasih sayangnya Rontok dosa kecilnya Pandangan-pandangan mata Cintanya makin tumbuh Tapi pak jujur kita jadi suami Banyak ngedoain istri Istri belum tentu doain kita pak Lah emang benar Pak Boleh dipercaya mau enggak Bapak entar tidur pandangan-pandangan mata Yang namanya suami ngelihat istri Pasti di dalam hatinya Ya Allah Istri saya capek dari pagi sampai gini hari Belum ngurusin saya Belum apa-apa Ya Allah Kesian Jadiin semuanya capeknya Lelahnya jadi nilai ibadah di hadapanmu Ya Allah Itu suami doanya Kalau istri ngelihat kita pak lagi tidur pandang-pandang Ya elah laki gue begini banget Mana mata belok Hidung pesek item. Hidup lagi, tuh istri begitu. Tapi ingat Pak, semua apa yang dilakukan oleh seorang istri contoh dari suaminya. Bapak mau lihat istri wangi, bapak juga tampil wangi, dong. Ya, jangan tiap hari pakainya. Seribu bunga, seribu bunga, seribu bunga. Istri juga enak. Pakai yang kerenan gitu. Hah Betul kan bu? Tapi memang istri itu dituntut wajib wangi di depan suami. Lumah kagak. Mane apok Boremason remason, cap kampak, G.P.U. kan, bu, bu. Ah, jangan ludah dah mayang aja, mayang, ini kan malam pertama nih cie, Yusuf, iya, yeah. ini dalam hatinya habibudahan Habib udahan mayang, tampilnya sebagaimana pengantin baru terus sampai mati menjadi pengantin baru, ya, minimal kalau tidur nggak males pakai bedak pakai lipstik, ya, sup ngomong yang aku paling suka dia ngelihat kamu kayak gini puji seorang istri itu paling seneng sup kalau dipuji yang hidung kamu tuh hmm. kayak baskom sanjung sanjung istri yang Ih, Nabi sering sanjung swa, Istri sanjung disanjungkan sama Nabi kan Disanjung Humairah Yang pipinya kemerah-merahan Bapak ngomong nih debit masalahnya Orang nitam legem, Mana merahnya ya, Minimal kan dipanggil manis Kan bisa Sweety kan bisa Jangan dipanggil blacky, <laughs> Blacky Karena kasih sayang itu timbul juga dari panggilan Jujur, pak maaf, bapak kalau dipanggil siak gahar gak? Kesel nggak? Dibilang mana enak? Kesel nggak? Saya ini seorang kepala rumah tangga, hargain saya Coba kalau suami dipanggil sayang besok Uang jajan nambah bu Dan laki-laki juga sadar diri wajib ngasih tahu sama istri Lihat Rasulullah nyanjung Siti Fatimah, Siti Aisyah Saat lagi sholat, Siti Aisyah Rasulullah lewat Ya Allah Terima amal ibadah Aisyah Ya Allah Ampuni dosa Aisyah Ya Allah Masukkan Aisyah ke dalam syurgamu Doa Di hadapan Siti Aisyah Aisyah Siti Aisyah lagi sholat Begitu selesai sholat, langsung kabur Ya Rasulullah Tadi aku dengar engkau doakan aku Iya ya Aisyah gimana perasaannya? wah senang, begitulah caraku mendoakan umatku kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi ternyata doanya Nabi Muhammad tetap buat umat. kebahagiaan siapa? umat. makanya orang yang menikah itu mencontoh sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. makanya ibu yang namanya suami nikah jangan banyak aturan. Suami mau nikah lagi, kasih Emang apa? Perih Lebih perih suami ngeliat lo cembrut mulu Betul pak Pulang dari pagi sampai sore ngeliat istri Udah begitu aja modelnya dari mulai bangun tidur sampai sore begitu Muka demok Rambut beminyak begitu dicium ya Allah bau kompor bu bu mau suami betah di rumah mau yang rapi dong kelihatan suami bakal pulang kapan mandi rapi bersih saat ngadepin suami nah, suami pulang ngeliat istri cantik ya Allah itu capek ditinggal di pagar bu nggak diajak masuk capeknya mah ada cat. Kalau ini sudah di rahmatnya ini, rahmahnya ini kita jalanin inilah yang namanya baiti jannati. Rumahku surga, surga Tapi kalau ini nggak ada, iman nggak ada. Ah, siap, rumah jadi neraka, rumah jadi neraka. Ibu, bapak, romantis, suami, istri Anak ngelihat Senang anak Pasti akan contoh Kelak nantinya Dia bersama suami atau istrinya Akan sama sebagaimana rasa kasih sayang Yang dicurahkan oleh pasangan ibu dan bapaknya Kalau anak tiap hari ngelihat orang tua ribut Besok-besok anak begitu juga Apalagi kalau ada bapak Kasar sama istri Nah punya anak laki-laki Eh punya anak perempuan Besok-besok tuh anak kalau udah gede Punya psikologinya berubah Takut sama laki-laki Dia akan cari pasangan perempuan Lah emang udah banyak sekarang yang begitu Sebenarnya itu faktornya bukan hanya itu Yang kedua ada salah sama siapa dia bermainnya Sama siapa dia berkawannya Makanya rumah tangga itu diisi dalamnya dengan iman kenalin Allah sama nabinya, maka rumah tangga akan berkah. Ini ibu kagak sholat, bapak enggak sholat, anak dituntut untuk hafal Qur'an kan PA. Nah ibadah ya, jangan bikin ibu, bapak masuk ke dalam neraka, nah lu yang mau dinerakain. Kadang orang tua juga suka egois, dia ngarepin ini anak bisa nyelamatin dia, sekarang hidupnya dia semau maunya. Kasih kenal anak kepada Allah sama nabi itu yang bikin tenang. Bapak, ibu, enak ibadah, ibu enak pengajian, anak terlepas rambutnya. Kelihatan sama yang bukan mahramnya. Hati-hati, ini anak perempuan begini cukup dengan satu helai bawa masuk empat laki-laki ke dalam neraka jahanam. Bapaknya pamannya, baik itu dari ibu atau dari bapak, suaminya, anak laki-lakinya. Jangan jadi aman Makanya saya selalu mengatakan Saat proses pemakaman Simak baik-baik Untuk para alim ulama, para kiai, para asatid Saya ingin menyampaikan Untuk prosesi pemakaman Perempuan dilarang ikut Di dalam proses pemakaman Ngaji, makanya ngaji Jujur kiai, jujur ustaz Ustazah, benar ini yang, yang masih menggunakan tradisi ini Cuma para habaib sama Sekarang proses pemakaman Saat keranda jenazah dibawa Perempuan ikut di belakang Saat perempuan Atau si jenazah ingin diproses Masuk ke dalam yang lahat Perempuan pada ngecejer di dekat lubangnya Hati-hati Yang namanya perempuan itu Banyak larangannya Tangan terbuka Segini Ini ini aurat, ibu yang ngebuka aurat, jenazah yang disiksa. Uh, uh. Ini tolong, Pak, diumumin. Pak, kepala desa boleh bikin surat untuk setiap masjid sama musolah. Perempuan dilarang ikut. Bip, ini ibu saya, bodo amat. Habib, ini bapak saya, kumaha aing baik. Nggak boleh. Jangan Kenapa? Ini akan menjadi satu siksaan Selesai proses pemakaman Laki-laki keluar Perempuan mau silahkan Mau ziaran gak dilarang Tapi saat prosesnya Jangan Kenapa? Bikin repot Belum nangis Kayak orang gila hmm, Bapak, bapak, ibu, ibu Kalau suami yang meninggal gak begitu nangisnya saya, buaya. Apalagi warisan banyak senyum, yang tenang ya, yang mudah-mudahan diterima ibadahnya ya, ya tuh kalau duitnya banyak. Ada laki-laki lihat, ini siapa nih yang nangis-nangis gerung Oh, ini istrinya. Uh, jandanya boleh juga nih. Aha, ajang jodoh di depan pemakaman. Hati-hati ya. Yai Ustaz tolong ini diumumkan di setiap majlis-majlis taklim, Ya Bu ya Ya Bu Ibu saya enggak sama jenazah Mau dia saudara, mau dia adik, mau dia siapa Biarin yang urus biar orang yang mahramnya laki-laki Emang Ibu ikut gali kubur? Ibu ikut nguruk? Ibu ikut ngapain? Nontonin aja Habib Emang perempuan tuh banyak keponya. Entar tuh dia di atas makam, nanya, "Eh, itu dia Itu jenazah bisa jawab, kamu nanya. Bahaya. Ya, jangan ya. Jangan ya, Bu. ya. Mulai sekarang, gak boleh ikut lagi. Insya Allah. Nanti, kalau suatu saat, mudah-mudahan kita semua dikasih umur panjang sehat afiah untuk ibadah kepada Allah amin ya rabbal Allahumma entah keluarga kita ada yang meninggal biarin aja biarin sampai selesai mau ikut ke pemakaman boleh tapi nunggu selesai proses laki-laki keluar perempuan baru masuk ya ikut situ mau tebar bunga silahkan ya mau naruh air mawar silahkan nggak apa-apa tapi saat proses perempuan jangan ada yang ikut. Kenapa? Ini yang akan menjadi penyebab siksaan untuk ahli kubur. Na'udhu billahi min. Kenapa? Karena perempuan itu banyak larangannya. Paham ya? Insya. Kurang lebih mohon dibukakan pintu. Maaf yang sulat-sulatnya. Wabila hitafiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.